Assalamualaikum so, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kusuma Indonesia. Kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah di sini saya akan membahas tentang gimana sih cara setting foto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 untuk waktu-waktu yang eh, bagus ya kayak waktu kalian waktu sunrise atau sunset atau eh, waktu tengah hari seperti di hari harinya tuh biasanya aku siang siang itu jam satu itu kan kayaknya kan bagus kan tapi panas di situ. kemudian di pakai kamera Canon 60d dan kita akan membahas pentingannya Komentar dari Mai, Mei atau May Mei. Di udah ada kameranya, pakai kamera yang lebih Dan nanti akan kita coba pakai lensa kit dan lensa fix. Di sini ada lensa fix 50 F 18 Dan nanti akan kita pakai juga lensa fix 1.4 Hasilnya seperti apa? untuk foto outdoor. Pemandangannya atau untuk foto Jadi langsung aja. Oke di sini untuk settingannya kita pakai shutter speed satu per seribu dan diafragma 11 Kemudian ISO nya kita coba pakai seratus uh, enam ya. Dan di sini kita bisa setting di white balance ini kita bisa pakai uh, picture style kita bisa pakai portrait, landscape. kita coba landscape. di sini kalian bisa atur dengan cara klik info, tekan infonya. terus kalau kalian mau e, mengatur sharpness ini untuk ketajamannya, kontras ini juga ketajaman, tapi juga mempengaruhi e, cahayanya juga. kemudian untuk <tuh> saturasi ini saturasi warnanya. Kemudian color tone itu uh, color untuk tone itu untuk tone kulit ya biasanya. Jadi kalian bisa atur dengan cara klik save. kalian klik save ini, tengahnya kalian bisa atur dengan ini. Atau ini. Kalian bisa atur seberapa tajam. Kalau udah kalian klik save lagi, kalian bisa ke bawahnya. Oke, untuk hasilnya akan kita tampilkan di layarnya ya. Ini langsung aja kita coba untuk Banyak yang sudah menonton sampai di video di ini, semoga bisa membantu Kak Neng dan bisa membantu kalian semua juga. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya Aisyah, komite terdiri. Salam sabar juga sudah di belakang dan kamera. Salam saudara.